serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar idola kesayangan kita. Menemani santai siang, kalian saat ini pengguna akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita. Ke kabar pertama, para sahabat, kita wali dengan kabar yang membahagiakan serta membanggakan warga Konoha kita semua pastinya. Alhamdulillah persahabat ya kita lihat aja di unggahan Papa Rizky Bilar Yang mengunggah sebuah postingan foto kebersamanya dengan Koko Stephen Richard persahabat ya Yang tentu di hadapan mereka ada uang satu koper Wow, Masya Allah banget persahabat ya perhatikan di sebuah kalimat yang dituliskan oleh Papa Rizky Bilar Abad Rizky Bilar mengatakan, berawal dari kenalan di sosmed, lalu beliau menyampaikan keinginannya untuk bertamu dengan tujuan untuk bersilaturahmi. Lalu beliau datang ke rumah dan gak lama kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing seputar kehidupan, lalu beliau pun bilang bahwa beliau sudah menyiapkan kado spesial buat baby L. Ternyata kado spesialnya koper isi sejumlah uang yang jumlahnya Alhamdulillah sekali. Hadiah yang tidak terduga tentunya di hari Jumat yang berkah ini. Terima kasih ke Stephen Richard atas kebaikannya, serta orang-orang baik lainnya yang sudah sayang sama BBL. Semoga Allah balas kebaikan kalian. Wow, itulah kalimat panjang yang dituliskan oleh Papa Rizky Pilar. Alhamdulillah para sahabat, ya, ini membuktikan juga bahwa di luar sana memang banyak sekali orang baik, orang hebat yang selalu mensupport, mendukung dengan tulus buat keluarga Leslar. Wah, wow, masyaallah para sahabat ya, yang menghujat tentunya semakin iri banget ya kepada keluarga Leslar karena adalah kesayangan kita, orang baik, orang yang selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Bahwa dari situlah persahabat ya Banyak juga orang-orang yang baik dengan tulus Mencintai, mensupo, dan mendoakan buat keluarga reslan Di postingan ini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari TV Trikarlina ikut berkomentar Masya Allah, Rezeki BBL katanya itu Alhamdulillah persahabat ya Rezeki BBL Di hari Jumat kemarin Luar biasa Rezeki yang tak terduga Alhamdulillah persahabat Kita lihat juga ada komentar lain dari Bang Sky mengatakan rezeki anak Soleh emang gak kemana gel Katanya tuh, wow, Masya Allah banget ya Tentu kita bahagia sekali, Alhamdulillah banget ya Mudah-mudahan kekompakan dari fans sejati juga Selalu solid mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya, para sahabat, perhatikan juga Ada sebuah kabar dari l 2 ID Tentu ini mengunggah sebuah kalimat Ayo semangat Leslie Lovers Jangan dengarkan pembenci. Wow, ini simak baik-baik persabat ya Jangan dengarkan pembenci. Tetap fokus pada voting di nominasi Leslar Abaikan semua kata-kata yang tidak baik Masih ada waktu yang cukup untuk berjuang Menang dan kalah hanya soal waktu Asalkan kita terus berusaha Tuh bersahabat ya Jangan dengarkan pembenci. Ada banyak nominasi fokus Voting di Instagram dan di aplikasi video.com Jangan lupa Persahabat, ya Ubah aplikasi video Ke premium biar lebih mudah Yuk sama-sama kita kompak juga Untuk mendukung Idola kesengan kita di Kiss World 2022 Mudah-mudahan bisa mendapatkan Banyak piala penghargaan Amin. Selanjutnya Kita juga mendapatkan kabar bahagia Vlog Leslar Bersama Anji Atau dunia manji persahabat ya. Saat Anji ini main ke rumah Lesly Bilar Sudah masuk Di 43 trending wow luar biasa paket ya masya Allah mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik yang mendoakan mensupport dan selalu mendukung karya-karya terbaik idola kita kegabar berikutnya juga perhatikan di sini ada sebuah unggahan postingan momen ya ketika bunda lelastik kejora ini gemes banget sama tentu anaknya Baim Wong, wah tepatnya Kiano ya masya Allah banget tuh bunda Lesti ekspresinya gemas banget sama Kiano masya Allah ya mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka dan selalu diberikan kebahagiaan Amin berikutnya ada sebuah unggahan spesial juga dari TV3 Karolina ini unggahan semalam yang tentu mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan Leslar ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh TV3 Masya Allah happy banget, akhirnya bisa jenguk BBL nggak kerasa, dulu jadi saksi perjalanan cinta ayah bundanya Sekarang jadi saksi hadirnya BBL Wow, Masya Allah banget ya, TV3 adalah salah satu juga Tentunya yang selalu mensupport, yang selalu mendoakan dengan tulus buat Leslar Mudah-mudahan TV3 juga selalu berikan kesehatan kebahagiaan selalu, Amin Berikutnya ada sebagiannya spesial juga yang kita dapatkan dari Bunda Lesti Kejora, ini unggahan kemarin yang mengunggah sebuah postingan, ini info dari Indosiar, bahwa bakal hadir acara Dangdut Akademi 5 segera di Indosiar, jangan sampai lupa persahabat ya, kata Bunda Lesti, acara di Akademi itu adalah sejarah. Wow, Masya banget ya, mudah-mudahan persahabat Bunda Lesti Kejora ini menjadi host di acara tersebut, kita doakan saja. Mudah-mudahan tentunya doa kita terkabul Amin Berikutnya ada sebuah kabar spesial juga yang terdapatkan Alhamdulillah untuk single terbaru Bunda Lesti Ini Lentera sudah mencapai 8 juta viewers Wow, suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan Pastinya untuk kita semua, Alhamdulillah Lentera sudah mencapai di angka 8 juta viewers, mudah-mudahan Kekompakan ini semakin solid Untuk selalu mendukung yang terbaik Buat idola kita, jangan henti-hentinya Persahabat ya, untuk Mendoakan buat Bunda Lesti Kejora Berikutnya juga ada kabar Bahagia yang kita dapatkan Perhatikan persahabat ya Ini baru saja kita mendapatkan info Dari Rajasi bahwa bakal ada acara Grand Opening Mid Green Bersama kakak Rizky Bilar Di Rajasih Cilegon Center Mall Wah, Masyalah banget ya Jangan sampai lupa Dicatat hari Minggu Tepatnya besok 30 Januari 2022 Promo Grand Openingnya By One get One Wah, Masyalah banget ya Yuk Minggu tanggal 30 Januari Tepatnya besok ya Jangan sampai lupa nih Dicatat Tentunya idola kesayangan kita Mudah-mudahan saja